Video kalian, nah ini Bu bisa sarankan dalam membuat video kalian bisa download di aplikasi Playstore HP kalian itu ada namanya FN dan logonya ini seperti ini ya FN ini, tinggal kalian buka. Nah kalau kalian mau membuatnya itu di situ di bawahnya itu ada seperti tambah gitu. Nah kalian bisa tekan di situ. Nah ter terus kalian bisa tekan yang namanya itu ada tulisan proyek baru, nah kalian bisa tekan di sini nah, ya, nah di sini ibu itu udah membuat beberapa video, nah videonya ini bisa ibu contohkan seperti ini ya nah, di sini contoh pembuatan video ibu, untuk materi kalian itu, seperti ini nah, ini yang ada ininya ini seperti kayak ada wallpaper yang kayak di belakangnya itu kayak ada sekolah kayak papan tulis itu nah itu kalian bisa download dulu ataupun kalian cari uh, temanya terserah kalian mau tema apa yang penting uh, tergantung selera kalian nah ini kalau misalnya kalian mau pakai tema di belakangnya nah karena uh, biar lebih terlihat rapi atau indah di sini ibu berikan tema tema belakangnya itu kayak seperti papan tulis jadi kayak di sekolah gitu. Nah, kalau di sini kan uh, kalian bisa lihat di situ ini langsung video juga kalian bisa ya di sini. Nah, kalian kalian tekan aja di sini. Itu ada tulisan uh, di sini. Nah, itu ada video atau foto tinggal kalian klik aja di situ. Nah, kalian bisa cari video kalian. Ini videonya, kalau foto ini kan, itu wallpaper yang kalian pilih. Nah, kebetulan disitu, kalau kalian perhatikan, ibu menggunakan yang ada papan tulis. Nah, itu kalian bisa lihat ya, disitu. Nah, kalau kalian mau masukkan video yang sudah kalian buat, nah ini tinggal kalian pilih aja videonya. Terserah kalian mau pilih videonya itu yang mana. Nah, setelah itu tinggal kalian masukin. Nah, kalau kalian mau menambahkan, misalnya, menambahkan uh, tambahan videonya, itu tinggal klik aja yang di belakangnya gitu. Nah, yang paling bawah itu, yang paling bawah itu, nah, itu kan ada volume, tuh, tulisan kayak gambar volume. Nah, di atasnya itu, nah, itu kalian tinggal masukkan videonya di situ, bisa. Nah, tinggal tergantung kalian itu uh, mau membuat videonya itu seperti apa terserah kalian. Nah, di sini juga. Uh, di sini kan ibu udah membuat ini ya di belakangnya itu tema temanya itu yang pertama itu ibu ambil kayak pemandangan gitu kayak pantai gitu nah setelah itu ibu ada memberikan di sini ada kata teks prosedur pertemuan kelima dan bla bla bla nah ini kalian bisa uh, tulis juga di situ kalian lihat di situ ada yang namanya gambar tulisan t nah t ini uh, kalian tinggal pilih kalian mau Um, tulisannya itu seperti apa yang swipka, ataupun yang seperti apa, tinggal tergantung selera kalian aja di sini. Nah, di sini banyak pilihannya, ada macam-macam pilihannya ya. Nah, setelah itu, kalau kalian udah memasukkan um, tema, maksudnya tuh kayak wallpaper gitu di belakangnya. Nah, itu kalian juga bisa masukkan langsung video, jadi ada tema, ada video, tergantung dan selera kalian masing-masing. yang menurut kalian itu bagusnya seperti apa. Nah, setelah itu kalian bisa lihat. Nah di sini kan, coba ya, ibu ibu kasih contoh. itu kalian sudah membuat teks prosedur dan sekarang kalian mempraktikkannya. Nah seperti itu dia contohnya ya. Jadi di belakangnya itu kayak ada wallpapernya. Terus yang di depannya itu ada kayak sebuah video pembelajaran nah itu ibu buat agar terlihat lebih indah aja gitu nah kalau kalian mau masukkan musik uh, musik di sini nah contohnya itu kan seperti ini nih nah dicontoh membuat contoh dari ibu yaitu membuat video teks prosedur ataupun prakte ek nah itu Ibu ada memasukkan tambahkan di sini sedikit lagu contohnya seperti ini tadi. langkah cara mencegah virus corona menurut WHO dengan melakukan 3M. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau kalian mau memasukkan lagu, kalian pastikan misalnya kalian dalam uh, video itu ada berbicara ataupun ada menjelaskan sesuatu kalian pastikan suara kalian itu lebih besar daripada lagu yang kalian buat. Nah, jadi kalau lagu yang kalian masukkan itu kan agar tidak bosan dan sebagainya ya. Ataupun kalian lebih suka ditambahkan lagu. Nah, jadi tergantung kalian lagi dalam membuat video untuk teks prosedur ataupun dalam membuat video-video lainnya. Nah, di sini ya ibu ada tambahkan seperti lagu nah kalian kalau tambahkan lagu itu seperti ini disitu kan ada kayak gambar gambar uh, simbol kayak lagu gitu ya kayak lagu gitu nah kalian bisa tekan nah disitu kan ada pilihan musik efek merekam nah kalau merekam ini kan kalian rekam dulu baru ada hasil rekamannya nah kalau musik itu tinggal kalian tekan aja musiknya nah di situ ini yang dari perpustakaannya nah tinggal kalian tekan nah, di sini dia musik setelah itu kalau misalnya kalian dengar ya di sini ada kayak ada kedengaran suara mengetik gitu wow. nah, seperti itu. Nah kayak ada tambahan gitu ya. Itu kalian juga bisa bisa tekan tuh musik tulisan efek. Nah disitu uh, ada efek saya itu impor dari link impor dari perpustakaan musik dan sebagainya. Uh, Kalau kalian misalnya mau memakai efek yang sudah ada di aplikasi ini itu ada tulisan kartun dan sebagainya nih, sampai sebanyak ini tinggal kalian pilih aja menurut sesuai kalian itu uh, yang bagusnya itu seperti apa, nah contohnya itu seperti ini kalau tadi itu kan yang ibu pilih nah yang ibu pilih itu kan yang ada kayak tulisan ketik-ketik gitu Hmm, tinggal kalian mau cari aja tuh terserah kalian tuh mau dalam membuat videonya itu ada tambahan kayak suara seperti misalnya itu mengetiklah dan sebagai macam macam-macam lah tinggal kalian lihat ajalah di sini ya Nah setelah kalian sudah lihat tinggal kalian dengar-dengar lagi nah contohnya seperti ini tambahan lagi tuh, nah jadi kalau misalnya kalian ndak uh, mau memakainya tinggal kalian disitu kan ada tanda panah untuk kembali ya yang di bawahnya itu tinggal kalian klik aja tuh uh, sudah jadi kita nggak jadi pakai yang itu, nah gitu dia, nah kalau misalnya uh, kalian dalam membuat ini tuh misalnya videonya itu banyak ataupun gimana lah gitu kan Nah ini bisa ya videonya itu lebih dari berapa ya lebih dari kemarin ibu udah lebih dari tiga atau 4 itu bisa kemungkinan itu maksimalnya sampai 7 video gitu 7 video misalnya mau ditimpa gitu nah ini dia contohnya tinggal kalian buat aja sekreasi mungkin kalian nah misalnya dalam membuat video itu misalnya itu dia tidak muncul suaranya, tinggal kalian klik dulu videonya. udah kalian klik terus di bawahnya ini, nah di bawah sini nih ada gambar volume. Nah, ini kemarin volumenya itu kalian sudah membuat ah volumenya itu harus kalian ini kan. Kalian mempraktikannya. kalian full kan. Kalian fullkan, Biasanya kan Ibu kemarin itu uh, membuat dalam videonya itu kok tidak ada suaranya ya yang sudah saya persiapkan gitu kan? setelah ibu cek lagi rupanya volume di sininya ibu nggak full masih nol dia terlihat lihat langkah lang baru ketemu dia nah seperti ini contohnya nah setelah itu kalau kalian misalnya mau langsung video langsung pun bisa tapi kalau misalnya dalam kalian langsung membuat video itu dalam membuat video itu ya tergantung kalian lagi ya. Tergantung kalian lagi. Misalnya kalian tidak mau memakai wallpaper yang di belakangnya itu ada kayak gambar-gambar langsung aja ke videonya misalnya kan. Ya terserah kalian berarti sekreasi kalian gimana gitu. Sekreatif kalianlah gitu kan. Nah, setelah itu kalau sudah kalau cara mau menyimpannya, menyimpannya ke galeri HP kalian itu misalnya di sini ada kata di sini itu kan yang di atas sekali kalian bisa lihat di situ ada simpan dan selesai. Nah, kalau simpan ini berarti dia disimpan di sini di aplikasi FN-nya. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu mau membagikannya ke galeri, nah berarti kalian tulis selesai di situ. Selesai. Nah, di situ ada tulisan persen, nanti dia sampai ke 100% masuk ke galeri kalian. Nah, masuk ke galeri kalian. Setelah itu nanti ada yang namanya itu simpan ke album. Nah, tinggal kalian klik aja simpan ke album ya. Nah, seperti itu ya. Oke, selamat mengerjakan. Semangat. Ini bukan untuk video pembelajaran aja ya. Bisa juga video-video yang lainnya. Terserah kalian gitu ya. Oke, semangat ya.